10 Negara Yang Menjadi Rekomendasi Wisata Anda Banyak sekali negara-negara yang menawarkan keindahan alam dan keunikan budayanya. Bila Anda ingin menikmati pengalaman berkesan yang berbeda dari wisata domestik Anda bisa mencoba traveling ke luar negeri. Berikut ini, kami sajikan sebagai bahan Anda untuk menentukan pilihan tempat wisata Anda. 1. Amerika Amerika adalah salah satu negara tujuan wisata. Anda dapat berkunjung ke lokasi wisata yang paling terkenal untuk liburan keluarga yaitu Walt Disney World Resort dan Universal Studio bisa menjadi pilihan yang menarik untuk menyenangkan buah hati. 2. New Zealand Di New Zealand Anda bisa menikmati fenomena aurora di langit pada saat bulan April hingga Desember. Aurora sering muncul yaitu di Lake Tekapo. Selain itu, Anda juga dapat mengunjungi tianda tempat wisata lainnya yang berada di New Zealand, yaitu fenomena unik Waitomo Glowworm Caves. Gua ini merupakan gua yang diterangi oleh ribuan glowworm. Apabila Anda akan menyusuri gua tersebut, Anda dapat menaiki perahu untuk menyusuri gua ini. Tiga, Prancis. Negara Prancis ini memiliki ikon wisata yang terkenal, yaitu Menara Eiffel sebuah landmark yang memiliki tinggi 324 meter ini seringkali menjadi tempat yang ramai dikunjungi oleh pasangan. 4. Jepang Negara yang berada di benua Asia ini, memiliki objek wisata yang cukup baik untuk dijadikan agenda wisata Anda. Wisata Jepang yang terkenal adalah Gunung Fuji, yang memiliki ketinggian 3776 meter ini, dan merupakan gunung tertinggi yang ada di Jepang. Gunung Fuji terletak di antara Yamanashi dan Shizuoka. Bagi Anda yang ingin menikmati keindahan Gunung Fuji, Anda dapat menggunakan transportasi kereta gantung antara Tokyo dan Osaka. 5. Singapura. Singapura juga negara yang terletak di benua Asia, walaupun negaranya tak seluas Indonesia. Namun Singapura memiliki beberapa tempat wisata yang-yang cukup terkenal. Antara lain ada Merlion yang merupakan patung setengah singa dan ikan. Marina Bay Hotel mewah yang memiliki kolam renang menghadap laut. Ada Universal Studio tempat hiburan untuk anak dan keluarga. 6. Australia Australia memiliki tempat wisata yang menarik, yaitu pantai yang indah seperti Cable Beach, Fraser Island, Witsundais Island, dan Great Barrier Reef. 7. Inggris, Inggris memiliki bangunan eksotis bergaya gothic seperti misalnya York Minster. Gereja ini dibangun sejak tahun 1230 hingga selesai pada tahun 1472. Big Ben, sebuah jam yang sudah berdiri sejak 150 tahun yang lalu. Salah satu situs prasejarah di dunia yang paling penting di dunia pun ada di Inggris. Stonehenge diperkirakan sudah berdiri sejak 2500 sebelum masehi. 8. Swiss Negara di benua Eropa ini memiliki wisata yang eksotis yaitu pegunungan Alpen Penine yang terkenal untuk destinasi olahraga musim dingin dunia. 9. Hong Kong, negara ini merupakan surga bagi para pecinta judi di dunia. Selain itu Hong Kong memiliki daya tarik wisata yang dimilikinya Star Ferry, di mana kapal ini akan membawa dari Hong Kong ke Kowloon. 10. Kanada, Kanada memiliki tempat wisata yang cukup megah yaitu Glass Floor The CN Tower adalah tempat wisata di Kanada yang menjadi salah satu tower tertinggi yang ada di dunia. Anda bisa menikmati pemandangan kota Toronto dari ketinggian 346 meter. Inilah 10 negara yang mungkin akan menjadi negara tujuan Anda untuk berlibur ke luar negeri. Namun sekali lagi, di Indonesia pun memiliki puluhan lokasi wisata yang tidak kalah eksotisnya dengan negara-negara tersebut. Untuk Anda yang ingin berwisata namun tidak memiliki persiapan cukup banyak, maka lokasi wisata lokal dapat menjadi pilihan Anda. Berikan pendapat Anda pada kolom komentar. Terima kasih.